Halo sahabat tani, kita bertemu lagi masih di channel Solusi Tani. Nah, sahabat tani, ini ada herbisida dengan merek dagang Benfuron yang diproduksi dari PT Multisarana Indo Tani. Nah, seperti apa dan fungsinya untuk apa saja herbisida ini? Mari kita ulas secara bersama-sama. Jadi, herbisida benfuron ini untuk bahan aktifnya itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu adalah metil bensulfuron sebanyak 12% dan natrium bispirak sebanyak 18%. Dan untuk bentuknya sendiri, herbisida ini berbentuk tepung halus yang berwarna putih. Nah, kalau melihat dari bentuknya, maka herbisida ini bisa diaplikasikan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara disemprotkan dan yang kedua adalah dengan cara dicampur dengan pupuk. Nah, herbisida benfuron ini merupakan herbisida sistemik yang bersifat selektif pra tumbuh dan purna tumbuh, nah, sehingga herbisida ini bisa digunakan untuk uh, mengendalikan biji gulma supaya tidak bisa tumbuh dan beberapa jenis gulma yang baru tumbuh. Nah, untuk jenis gulmanya itu yang bisa dikendalikan dengan herbisida ini adalah gulma yang berdaun lebar. Itu seperti genjer atau kajeng gondok seperti ini. Kemudian gulma apu, apu seperti ini, gulma seperti ini bisa dikendalikan. Kemudian jenis krokot seperti ini juga bisa dikendalikan pokoknya gulma yang berdaun lebar dan batangnya lunak tidak keras itu bisa dikendalikan dengan herbisida ini nah selain itu beberapa jenis gulma teki juga bisa dikendalikan untuk gulma teki itu tandanya batangnya itu berbentuk segitiga daunnya seperti ini dan untuk bunganya seperti ini nah ini dinamakan gulma teki kemudian untuk beberapa jenis gulma berdaun sempit seperti jejak kawan dan timunan itu juga bisa dikendalikan dengan herbisida ini Nah, karena herbisida ini sifatnya adalah selektif, maka herbisida ini tidak menimbulkan efek samping pada tanaman padi selama kita menggunakan dosis yang dianjurkan dari perusahaan. Nah, untuk dosis yang dianjurkan dari perusahaan itu dalam satu hektarnya itu kita membutuhkan Herbicida ben sulfuron ini sebanyak 90 sampai 120 gram itu untuk satu hektarnya dan untuk kemasan jualnya sendiri itu ada dua macam yaitu ada yang kemasan kecil itu 5 gram untuk jualnya itu kisaran 6000 sampai 7000-an. Dan yang kedua ada yang kemasan 25 gram. Itu kurang lebihnya harganya kisaran 17 sampai 20.000. -20 Kemudian untuk cara pemakaiannya itu aplikasi yang tepat itu ketika gulma baru tumbuh. Kalau bisa usahakan maksimal gulma baru berdaun tiga sampai empat seperti ini. Ya maksimal lima. Usahakan uh, apabila gulma sudah seperti ini secepat mungkin aplikasikan herbisida Benfuron ini. Nah untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu ketika kita mengaplikasikan herbisida ini usahakan lahan dalam kondisi kering seperti ini ya sahabat Tani jadi jangan sampai lahan tergenang air kita mengaplikasikan herbisida ini maka eh, hasilnya akan tidak maksimal kalau lahan tergenang air nah usahakan kondisi lahan kering seperti ini kering basah ya nah, kemudian satu hari setelah mengaplikasikan herbisida ini kalau bisa kita mengenangi lahan selama 2 sampai 3 hari supaya gulma bisa cepat busuk dan cepat mati. Oke, jadi seperti itu pembahasan singkat saya untuk herbisida benpura ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu lagi di video saya yang berikutnya.